Oke okay guys, jadi selamat malam. Baru ini belum tidur. Belum ini pegang-pegang HP <coughs> atau apa? Ini lihat cek apa buka YouTube. Baru ini cari tapi nama Febri Peputungan 94 tapi nama channel. Jadi tapi channel itu baru. Masih mengingatkan, tidak apa-apa lagi kalau tidak buka-buka YouTube atau gimana. Di forum yang masih jomblo-jomblo, atau so ada cowok, atau yang suara so cewek, pokoknya semangat ini dan deng... buat sampai baik-baik, sampai jadi sampai sampai nikah doang, oke okay, jadi cuma info jadi mungkin so tengah malam atau larut malam jadi sampai di sini dulu, oke okay, dah